Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, baik di sini saya ada yang bertanya ya, bang gimana sih caranya e, membuat file PDF menjadi zip? Oke langsung saja ya. Baik e, untuk membuat file menjadi file zip atau viral tentunya pertama-tama kita harus mempunyai softwarenya. Oke cara kita mengecek, kita mengecek softwarenya bagaimana? Caranya cukup mudah ya. E, Teman-teman bisa masuk ke file sini atau kita klik kanan di sini. Muncul nggak uh, untuk add to arsipnya atau kompres email atau kompres untuk RAR-nya. Jika tidak muncul, berarti itu tidak ada software untuk uh, membuat file menjadi rar atau zip. Jika tidak ada, teman-teman bisa download di link di bawah ini atau link yang nanti uh, saya akan sharekan di deskripsi saya. Kemudian, jika teman-teman sudah mempunyai, sudah mempunyai atau sudah menginstal Winrar-nya, teman-teman tinggal langkah yang kedua yaitu klik kanan, pilih Add to Archive. Di sini teman-teman bisa pilih rar atau zip. Kalau saya biasanya menggunakan ZIP, jika itu filenya penting uh, untuk dikirim atau seperti web untuk diupload di hosting. Saya menggunakan ZIP, kita oke okay, ya. Atau bisa juga klik kanan, pilih Archif Tour, add to archive pilih RAR atau RAR 5 ini ya. Oke, okay. kita bisa juga menambahkan password di sini ya. Jadi cara menambahkannya, klik kanan, kita archive kita klik kanan di sini ya. Add to Archive. Kemudian kita pilih set passwordnya. Tapi di sini teman-teman harus berhati-hati. Apabila kita lupa password, data kita sudah dihapus yang aslinya. Ya, maka data kita tidak akan bisa dibuka kembali. Makanya jika teman-teman yang lupa, lebih baik jangan menggunakan password. Saya sarankan lebih baik jangan menggunakan password. Kemudian, Bang, gimana sih caranya mengembalikan uh, file saya kan yang aslinya udah dihapus nih. Uh, saya nggak udah nggak punya file aslinya. Cara mengembalikan file saya menjadi file yang aslinya atau menjadi file PDF atau Word, Excel dan lain sebagainya ya. Caranya cukup mudah. Klik kanan, extract here atau namanya ekstrak file. Kalau ekstrak file ini kita akan arahkan di mana misalkan tempatnya. Kalau extract here bedanya yaitu ekstrak di sini berarti lokasi sekarang berada pada folder yang ada saat ini. Ekstrak dia akan muncul. Oke, okay? uh, mungkin itu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Oh ya, pertama satu lagi, ternyata file archive ini uh, atau file zip ini dan rar ini selain sebagai untuk archive file. Untuk backup data, untuk file, kemudian untuk eh, apa namanya aman dari virus. Selain aman dari virus, kemudian file zip ini juga mengkompresi file. Eh, Anda bisa lihat di sini size-nya. Ya, size-nya ini eh, sebelum jadi file zip atau rar ini size-nya 55 KB setelah jadi file zip itu size nya atau rar size nya itu 44 kb jadi totalnya itu 10 kb sendiri apabila file nya gede nih ee, jadi satu nah itu bisa mengkompresi file dalam bentuk zip oke okay? mungkin sekian tutorial dari saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh